gimana sih belajarin dong? Halo guys, assalamualaikum semuanya, berjumpa kembali di channel Sainska Official. Oke seperti biasa di sini saya akan membagikan preset- prinsip yang terbaru lagi, ya. Oke kita langsung aja simak satu persatu presetnya Oke, okay, lanjut ke bercerita yang kedua. Oke, okay, lanjut ke bercerita yang ketiga, ya. Oke okay, lanjut ke versiode yang keempat lanjut ke peserta yang kelima lanjut ke presiden yang keenam Oke lanjut ke presiden yang ketujuh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 lanjut ke peserta yang ke-12 Oke lanjut ke peserta yang ke-13 oke okay, lanjut ke verset yang keempat belas Oke, okay, lanjut ke proses yang ke-15. Oke, okay, lanjut ke proses yang ke-16. Oke, okay, lanjut ke Presiden ke-17. Oke, okay, lanjut ke Presiden ke-18. Oke okay, lanjut ke versiita yang ke-19 Oke okay, lanjut ke versiita yang ke-20